Oke okay, lanjut ke preset yang keempat <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang kelima <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang keenam. Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ke Oke okay, lanjut ke preset yang kedelapan Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-10. Oke okay, guys lanjut ke presiden yang ke-11. Oke okay, guys lanjut ke presiden yang ke-12. Oke okay Guys selanjutnya ke preset yang ke-13 oke okay selanjutnya ke preset yang ke-14 Oke okay Guys selanjutnya ke preset yang ke-15 Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-16. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-17.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 oke lanjut ke riset yang kedua puluh yakin deh hahaha <laughs> ya udah deh kalau gitu <sukain> Oke okay guys, lanjut ke episode yang ke-21. <SILENCIO>